tetapi pasangan, tetapi pasangan seksual dari, dari penderita, penderita, juga penderita juga perlu diobati karena kemungkinan, kemungkinan besar, besar juga menderita gonore, gonore. setelah, setelah sembuh, sembuh dari gonore, gonore tidak, tidak tertutup betul -betul kemungkinan seseorang bisa, bisa terkena gonore, gonore lagi apabila pengobatannya, pengobatannya tidak seks. sampai tuntas. gejala gonore atau kecing sakit dapat terjadi pada pria maupun wanita namun gejala yang muncul pada pria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 Penyakit gonore atau kencing sakit dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan dengan obat herbal dan natur.